Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bagi nasi buat orang banjir. Inilah teman-teman. Masinet, jangan lupa apa? Tonton terus. Oisabana, like, subscribe, share, dan komen ke teman-teman kalian ya. Hari ini kegiatan kita mau bagi nasi ya. <tuk> Apain sih <silu, deh>. nudo? <tuk> Jadi ini itu nasi setiap rumah kebagian satu bungkus satu bungkus ya. Jadi enggak ada yang kebagian dua bungkus. Semua rata satu bungkus semua. ya, ya, ya. Ini... ini apa Mas? Jangan ngomong <apa>, ketawa. Dewan <tongan> Perwakilan. <tongan> <tongan> ini RT kita guys. RT Nusa Indah. Banjir guys. Tapi alhamdulillah Banjir. kita masih bisa berbagi kalau perlu. <tongan> Makasih. Ya. Ini bisa saling berbagi selain oke terima kasih Mas Teguh Sanya kita ada lagi ayo kita masuk ke kosan ya ini kita ya Ayo. Di mana? Ayo, ayo! Tonton terus sampai selesai, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ke teman-teman kalian ya. Ini Bang Junet, Bang Junet, selamat ya. Oke guys, sekarang kita menuju ke tempat pemasakan di sana. Jadi kita butuh waktu untuk jalan dulu ke depan, lapangan. Bang Junet, Mama. Ya banjiran nih hari ini kita mau menuju ke mana dek kita mau menuju di pusat pertama pembuatan nasi bungkus Cuma, kemana, de? di depan sih punyaknya ikitori dikawal oleh pak net tulisannya berani di motor lu melawan kejahatan ya nih guys astagfirullah ada-ada aja ya Allah hadap sini ya. nah gitu ya. jangan lupa apa jangan lupa, jangan lupa apa subscribe subscribe share like like comment comment oke okay. Jangan nyalain pemerintah ya guys. Soalnya kalian juga masih buang tambah sembarangan. Ini guys Yang bikin insta story Apa kabar pemerintah? Tolong introspeksi diri. Dan ini ya keadaan sekarang lapangan Asparagus Kalongan Timur udah seperti lautan ya. Nah di sini nih. Oh iya ini juga jersey jeans dan batik. Ini cabangnya ini nomor. Ini kita mau lihat ibu-ibu yeah. So, liu, -liu unsub, my friend semuanya yes, yes, no, no. Um, oh. Ay, ini bantuan ya bukan oh, di sini ini tadi masak masaknya di sini semua tadi pada kumpul sekarang pada sepi guys nggak tahu malah tolong <Gankan> Ini bapak eh. Oke. Okay. Ini ikitori ya? Ini lapangan asparagus. Lihat ya Allah. Oh my God. Ini tadinya kan di Belakit. Sekarang dia ikut aku karena ini juga masak-masak di rumahnya dia. Nih, yang sering buang sampah sembarangan.